Halo balik lagi di channel saya Faye Ade, dan kali ini gua berada di Green Sedayu Mall ini tepatnya berada di depannya Mall Taman Param. ini dia yang, dia yang ngusulin nih ke sini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 Soalnya kita berikan ya Oke Nah, kalau itu biasanya harus nolong, Halo, ya. Mantap, ya Ya, semuanya juga lengkap ya. oh. juga bentar, oh. ya. untuk kita semua juga lengkap hari ini gue makan gratis di Holiko Gue dapat the di stick untuk 100 orang pertama dan khusus hari ini aja pas pembukaan di tanggal 31 Juni eh Juli 2020. Ini tepatnya di seberangnya Mall Taman Palem ya. Ini dari Holiko yang 100 pengunjung pertama ini gue pakai saus black pepper, kentangnya pakai kentang yang biasa, terus ini stick the badis, abis itu ada corn.